Di sini, cuti-cuti Malaysia video khas Boria Omara. So langsung saja, guys, saya sudah penasaran ini tentang apa, gitu kan? Dan teman-teman silahkan komen Boria itu apa artinya, kan? Let's go, kita play videonya. Oke, okay, cuti-cuti Malaysia. Ampes kami tapi gak penuh besi. beg bawa baju, tengok duit. mau nih, Payahlah dia ni. Kita pi, kita pi dalam Malaysia dulu. Banyak tempat kita boleh pi. Apa sana Men ya? oh, tak pi min salji. Makan kacang pun boleh tak main salji eh. aku tengok hang pun aku nak tergelak. Ha. Terus <tipas> memang <tipas> nak tergelak. Huh? Yang ngandung fikir nak pilot negeri nak pi overseas, nak pi sana sini apa semua. Tapi dalam Malaysia sendiri ada banyak negeri. Betul. Betul tak? Kalau daripada kita habis duit, kita nak pergi negara sana pusing, sana sini semua belanja banyak, kita pusing dalam Malaysia sendiri. Ah, banyak pun. Betul tak? Tiap-tiap satu negeri yang kalau boleh macam satu bulan, hampir satu negeri. Dua bulan pergi dua negeri. Bulan ketiga, pergi tiga negeri. Pusing, pusing, Nampak pusing balik. Sebab dalam Malaysia ni banyak lagi tempat yang tak akan habis kita pusing. Janji satu bulan, ha? satu, satu, satu negeri. Ha? Janji. Satu negeri. Tak bak. Kalau ikut tempat-tempat menarik, bukan kata di luar negeri. Macam kata di sana ada saldi di sini, ada menara condong di sana, ada macam-macam pulau cantik semua. Oh. Haa. Sebenarnya dalam Malaysia ni pun, banyak tempat-tempat cantik dan menarik. Ha. Kan, kalau kita duduk, orang pasal tak mahu nak balik. Kalau kita pergi luar negeri, kita belanja banyak. Tadi satu, orang belanja dalam negeri. Bagi orang sini makan. Duit kita tak pergi ke lain. Betik tak? Betik? Haa. Haa. Betik? Betik? Betik? Kalau kita pakai pi semua, pasal dalam Malaysia, ni kita semua panggil pelancong-pelancong sana, sini, semua. Dia buat luar main Malaysia sini. Malaysia. Pasal apa? Pasal kita tengah duduk cuti-cuti Malaysia. Haa, ah, terdia. Haa, ah, nampak? Cuti-cuti Malaysia. Kita pusing satu Malaysia. Pusing, pusing, pusing. Tunjuk sedikit. Haa, ah, ikhlas, ikhlas. Haa, ah, bagi lagi, lagi ikhlas. Haa, ah. ah, terdia. Terdia, terdia. Pulau Pineng, Korea. Pulau Pineng, ya. Oke, oke. Eh, comelnya ini baru pertama kali saya lihat, ya, guys. Ada kayak gini, ternyata langkawi Oke okay. Fu rambutan Pim my pim kan oh, si apa tu tadi? Rakan, bakat, bakat Udang pakai, weh seronok Terima kasih Eh, bangunan Teman apa itu ya yang belakang. Muda, lihat suasana, bunda, manda, renda. Pimai, pimai, pimai, do do pergi datang pimai, pimai, ya pergi pimai, datang pimai, mungkin gitu ya. ada nah, paham juga lah pinang, Nah Boria omara Oke, okay, ada yang ikut juga tuh Oke, okay, beda lagi guys Masih ya Masih pimai-pimai-pimai Cuman beda-beda ini ya Pulau Pinang indah dan permai, Pahang Terengganu juga kelantang, menghadap ke laut Cina Selatan, Pantai Timur indah kelihatan. Padikan kenangan dalam ingatan. Oke. Okay. Terkini, bermaya, malas hati, malas Borea Omara mungkin ininya ya nama grupnya ya mungkin Oke okay, udah selesai berarti Oke, okay, dan selesai videonya saya so, lihat tadi video khas Boria Omara ya, Boria Pulau Pinang cuti-cuti Malaysia. So, saya penasaran pengen lihat komentar-komentarnya lah. Nah, di sini Tania ada terbaik punya Boria. Ah, itulah kelebihan orang Melayu Belah Utara atau Penang. Oke, okay, sampai punya show. Jangan lupa pula Selatan da Pantai Timur, macam-macam logat lain pula. First time tengok Boria Omara sekitar 2017. Kalau tak silap apaas terus jadi minat dengan seni budaya Penang ini sampai sekarang. Oh iya, saya suka Boria Pulau Pinang. Oke, okay. cuti-cuti Malaysia by Arif uh, Devil Jin Drum Cover. Oke, okay. dan komentarnya terbaik like. Kan, uh, pulau Pinang dan Hang Pi mana? Oke, okay guys, dan itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Apabila ada salah kata, mau dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya, dan juga Omar Hashim Omara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.